Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu memulai pembelajaran bidang studi pendidikan agama Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pandemi bukanlah sebuah penghalang untuk kita mencari ilmu. Berdoa mulai dengan membaca suratul fatiha. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi menjadikan barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin, amin, ya robbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum ibu memberikan materi terlebih dahulu, ibu akan memperkenalkan diri karena kalian dan saya tidak pernah tatap muka sama sekali. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Ibu Nuruliana, biasanya dipanggil Ibu Nurul. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang bacaan tajwid yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 72, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menulisnya dan mengetahui kandungan dari ayat ini. Ada pun tajwid yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 72. Di sini sudah saya tandai dengan berbagai warna. Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian agar kalian mengetahui sebab apa bacaan itu dikatakan sesuai dengan ilmu tajwid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna... Itu adalah bacaan huna. Kenapa dikatakan bacaan huna? Karena ada nun yang bertasdid. Maka kalian harus membaca dengan mendengung. Allazina <tell> amanu a Itu bukanlah bacaan matobi, tetapi itu adalah bacaan matbadal. Kenapa dikatakan matbadal? Karena di situ ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat asal dari kalimat amanu itu adalah sebenarnya amanu karena orang Arab tidak mampu melafatkan dua hamzah dalam satu kalimat maka hamzah itu dibaca menjadi A yang panjangnya adalah sama dengan matobi'i yaitu satu alif atau dua harokat wahajaru wajahadu itu yang bergaris bawah rata-rata adalah bacaan matobii karena bacaan matobii disebabkan adanya fathah bertemu dengan alif, adanya Dhumma bertemu dengan wau mati, dan adanya Kasro bertemu dengan ya sukun. bi am bi amwa ada memati bertemu dengan wau itu adalah bacaan idhar safawi. Kenapa dikatakan idhar safawi? Karena di situ ada hukum memati yang bertemu dengan wawu. Apabila mim mati bertemu dengan mim, itu dikatakan idho mimi. Apabila mim mati bertemu dengan ba, itu dikatakan ikhfa safawi. Selain huruf ba dan mim, itu adalah bacaan idhar safawi. Bi amwalihim wa. Di situ adalah bacaan idhar shafawi karena mim mati bertemu selain mim dan ba. Wa anfusihim anfuh, itu adalah bacaan ikhfa hakiki. Kenapa dikatakan ikhfa hakiki? Karena di situ ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa fusihim fi. Maka bertemu lagi ada bacaan idhar syafawi. Fisabilillahi Itu adalah lafdu jala lain Maka dibaca dengan bacaan tarkik Kenapa dikatakan bacaan tarkik? Karena di situ sebelum laf lafdu jala lain Itu ada tanda kasro Maka kita membacanya dalam keadaan ringan Walladzina awa Ah, itu adalah bacaan mat badal. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Itu adalah bacaan majais jaismu fasil. Kenapa dikatakan majais mufasil? fasil? Karena adanya mat bertemu dengan alif berbeda kalimat. Ula'i aulia itu adalah bacaan mat wajib mutasil, di mana bacaan mat wajib mutasil itu adalah mat bertemu dengan Hamzah dalam satu kata. Waladina amanu walam yu kita bertemu lagi dengan bacaan idhar safawi. Malakum min adanya mim mati bertemu dengan mim itu adalah bacaan idhrom mimi miwala Miwah itu adalah bacaan idhrom bihuna kenapa dikatakan idhrom bihuna karena di situ ada hukum nun mati yang bertemu dengan wawu sedangkan bacaan idhrom bihuna itu jumlah hurufnya ada empat yang kita kenal dengan kalimat yanmu ya mim nun wawu Wala yatihim min syai'in Himmi Kita bertemu lagi dengan bacaan idham mimi Syai'in ha Disitu ada tanwin bertemu dengan huruf ha Maka itu adalah bacaan idhar halqi Yuhajiru wa inis tangso. Tanswa itu adalah bacaan ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan swat. Kumfi bertemu lagi dengan idhar safawi. Fa'alaikumun nasru illa ala qawmim baynakum. Adanya Tanwin bertemu dengan Ba. Maka itu adalah bacaan iklab Kenapa dikatakan bacaan iklab Membalik huruf Tanwin bertemu dengan Mim. Maka membacanya Tanwin diganti dengan Mim mati. Kau Mim bayinakum wayan nahum. Wabayinahum. Mim mati bertemu dengan Waw. Maka ketemu lagi dengan Idhar Safawi. Wabayinahum mi itu adalah bacaan mim mati bertemu dengan mim idom mimi misakun itu menjadi kolkola kubro karena apa dikatakan kolkola kubro karena di situ ada huruf kolkola yang hidup tetapi karena diwakofkan maka menjadi kolkola kubro. Wallahu ini adalah bacaan tafhim. Kenapa dikatakan tafhim karena Sebelum lafdu jalala ada tanda fathah pada huruf Waubima ta'maluna ta baswirun Itu adalah baswir, itu adalah mad arit lisukun. Kenapa dikatakan mad arit lisukun? Karena disitu ada huruf mat bertemu dengan huruf hidup Tetapi diwakofkan Demikian anak-anak penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian Maka kalian harus terus berlatih karena ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah fardu ain. Demikian, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian. Semangat untuk belajar di rumah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.